Oke, okay, kita mulai dari ini, Pawas, Silakan. Apa komplikasi yang paling mungkin dalam kehamilan? Nyonyain 30 tahun hamil g satu panel anal datang dengan keluhan keputihan yang tidak berbau sejak tujuh hari yang lalu. Dari pemiksaan saya, vagina didapatkan klusel positif. Apa komplikasi yang paling mungkin dalam kehamilan? Misalnya, Bakterial vaginosis, maksudnya, ya, berarti ada infeksi. Nah, masalah infeksi, biasanya, dia ya, karena, nah ini usia kehamilannya belum tahu berapa Ya, ini operator, ya. ini merangsang ini ya dari operator, operator, operator, dari selaput ketuban ya. Nah itulah jadi dia pecah bisa lahir prematur. Ya. 27, suci juga. Apa obat yang diberikan untuk mencegah efek buruk oleh peseran ini? Nyanya X 25 tahun, di 1 p umur kehamilan 32 minggu, dan dalam keadaan sehat, datang ke GD, rumah sakit, dan kekuan sesuatu nafas, dan disertai kami sejak 1 jenis lalu. Saya merasakan ini setiap bulan sejak kehamilannya, pada misalnya bisa di izin dan ekspirasi panjang kemudian konsul ke dokter ada diperkirakan akan terjadi besaran dini atau yang diberikan untuk mencegah efek buruk pada persalinan tersebut hmm. ini. pematangan paru nih, maksudnya. Odexa. Ya, Odexa. ini maksudnya oh golongan steroid ya, tapi memang ini jebakannya b sampai e b, bcd ya ini steroid cuman kalau apa biar seandainya kalau kalian memang lupa berkurang hapan dexanya kalau ini kan biasanya untuk sn gitu nah kita nak eliminasi metil metil prednisolon uh, lebih sering ke asma, asma atau kalau puskesi metil sama dexal memang yang tersedia untuk oa hidro biasanya salep nah salbutamol ini untuk sediaan ke asma ini berunsodialator Nah, lanjut 28. Aisyah. Apa kemungkinan penyebab AUGR pada Janin? Seorang wanita usia 24 tahun G1 PNU A0, usia yang kehamilan 28 minggu, datang ke klinik untuk melakukan ANC pertama. pasti menyangka menggunakan alkohol maupun obat terlarang. Pasien merokok sekitar 2 3 batang per hari pada awal kehamilan. kehamilan. Pasien pernah diobati dengan antibiotik akibat keprotihan saat usia kehamilan 6 sampai 8 minggu. Pasien mengalami kenaikan 9 kg dalam kehamilan ini. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 138/86, nadi 94 kali, RR 18 kali, suhu 36,7. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TFU 23 cm. USG menunjukkan FW jainin kurang dari 10% dari perkiraan berat berdasarkan usia gestasi. Janin menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang simetris. Jadi ini PGT sebenarnya, nama lain IUGR tadi, Pertumbuhan Janin Terhambat. Oke, Kalau kita eliminasi yang A, Kurangnya kenaikan BB ini sebenarnya lebih petunjuk, ya, petunjuk PJT. Kayak kalau yang lain infeksi, in terus Kayak infeksi, putihan awal ini masih mungkin, ya. Kalau hipertensi, masih 11.8, 18.000, ya. di bawah 100.000 persen, bro. Nah, ibu merokok sebenarnya, oke okay lah, stres oksidatifnya kalau kita asumsi, ya. Kalau hamil tunggal, ya. Nah, ini. Nah, jadi jadi antara B sama D ini kalau kita lihat baca ulang lagi nah, dia alkohol menyangkal merokok antibiotik yang sebenarnya lebih ke merokok eh. tapi dia milih ini ya infeksi nah, intra rumah lah jadi, simetrik, simetrik, dan asimetrik. Ya. Kalau simetrik ini, keywordnya gitu ya, sebagian besar intrinsik, infeksi, obat, mungkin Kali onset, kita okay, tadi masih normal. Kalau kasus kita masuk yang infeksi ini, ya. Oke, kalau yang asimetris, ini dari placenta tanya misalnya dari kasus plasensi, ya. anemi, asimetrik, jadi dia, dan dimulai dari trimester ketiga ya okay. Kalau dari soal kita, 28 minggu masih 7 bulan ya, masuk trimester, trimester ke-1. Ya. Tapi memang dia kalau dari anamnesis kan dari awal kehamilan, yang infeksi yang tadi nah itu cocok jadi simetrik Oke infeksi oke rokok ternyata memang tidak tidak disebut di sini ya sebenarnya rokok itu bisa untuk normalitas komosam dari stres akut tapi tidak terlalu berhubungan secara langsung mungkin jadi tidak dipilih ya oke uh, habis ya coba Tata laksananya adalah nyonya FV 31P0A0 umur kehamilan 10 minggu datang dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Setelah itu pasien juga mengeluhkan keluar daging dari jalan lahir. Pada saat itu pemeriksaan spekul didapatkan ada jaringan di Atau laksananya tertutup sudah ini. Ini tertutup jaringan ke Daging, kemungkinan observasi ya, ya. Abis, abis sudah komplit ini nih, tapi dia datang dan keluar darah dari janin Nah, berarti kemungkinan masih incomplete, nih. nah berarti masih ada sisa itu tes. jadi itulah dia di vakum manual. Nih. Ada ini nah teorinya memang incomplete, lihat usia dulu sebenarnya. Hmm usia kehamilan dan perdarahannya. Oke, kalau usianya kurang dari 16 minggu, lihat ringan atau berat ya? Perdarahan ringan atau beratnya sebenarnya dari titiknya nya bisa jadi patokannya. Nah, kalau di kasus ini tidak disebut secara rinci ya? Nah. Cuman kalau ini ini ngomong masih ada keluar darah, habis itu keluar daging ya? Nah, ini mungkinan beratnya ini tadi, jadi aspirasi vakum manual forcepnya juga tidak ada kan forcep jari menggunakan jari atau cincin udah ada di pilihannya ini, Oke, jadi itulah dia alasan C ya forcep vakum manual, forcep setajam alternatifnya atau ergometrin kita kasih jenis ini dulu sitosin ergometrin kan untuk kontraksinya. nah tapi kalau lebih dari 16 minggu cukup dengan Situasi ya, tanpa tindakan. Oke, kita lanjut ya, eh, minggu puluh. Ini apa tuh? Kopi bak, bak, ya, berarti ya? yang menjadi penyebab nyeri ulu hati pada pasien adalah nyonya L 20 tahun g 1 p 0 a 0 hamil 32 minggu datang dengan keluhan nyeri ulu hati sejak lima hari yang lalu kemudian menjelar ke perut kanan atas disertai dengan nyeri kepala dan pandangan kabur pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 160 per 110 dengan protein urin dipstick plus 3 C Ya yaudah nih di nepar par. Karena dari apa tuh peningkatan nya tadi apa ya, enzim SGOT, SGPT itu mualnya tuh kan regang kapsul glisson. Ajaan digamen lah kalau belajar ngomong dulu. Kak mau nanya untuk kasus ini kan diagnosisnya ini preeklamsia berat itu kalau UKMPPD PPD masih dipakai enggak kak uh, impending eklamsia itu? Kalau impending itu kan proses menuju kan masih sih. Yang nggak dipakai itu biasanya yang PER itu, yang eklamsi ringan. Jadi sekarang cuma ada PEB pre eklamsi Kalau ya dia ininya pre siringan ringan tuh ada. PE, PE tadi kan yang ini kan? PE Kramsi ya Kramsi, Kramsi kalau dia ada kejang kalau, kalau ini apa? eh uh, dia ada ada ini da ada da ada kejang tapi dia menuju, gitu ya, kan? nah itulah yang si ini tadi impending tadi ya ya ini ini yang klasifikasi lama kita butuh nobes sih sebenarnya nah ini kan dia pakai yang lipstick plus satu sekarang dia cuman ada yang ini tadi ya pak PEB PEB sama eklamsi sama superimpose ini ya nah ini secara teorinya ya ada ya, kayak akan tunjui tabelnya dulu ya dia tuh tabel yang ini, yang ini. nah ini nah ini ya tabel ini sih yang dipakai sekarang kalau preklam nah ini cuma ada yang si berat ini. yang ringan ini sekarang dihapuskan ini impending masih ada impending kan ini tadi kan nyeri, kepala blood ini pandangan mata kabur dari epigastrik ya tapi pada sudah positif dua jadi sebenarnya impending ini perbatasan antara PIB dan eklamsi itulah dia semakin ke bawah tabel ini semakin arah ke ya. itu kalau hipertensi kronis, misalnya dia ada URI itulah superimpose, superimpose preeklamsi kan usia masih sama-sama kurang dari 20 Kalau gestasional lebih dari 20 minggu ya, tapi belum ada URI Nah itu ya dari tabel ini sih, ramah lebih Cuman PER nya tadi yang ini 20% ya. Oke. Okay. Jadi di kasus itu eh, diagnosisnya PEB atau impending enggak? Ini ada nyari oh. ulu hati. Ini kan ya uh, TD-nya ada tadi status lumpuh ini ya, dipstick positif 3 proteinuri. Nah, nyeri kepala tabur, nah blood vision sama ini tadi kan. Blood. Nah, ini blood vision nyeri kepala. Ya. Jadi memang mestinya Impending eclampsia, menuju nyeri-nyeri epigastrik, ulu hatinya kan? Ya, nggak nah lengkap ini memangnya. Impending eclampsia. Ya, 30, betul ya. Impending eclampsia, maksudnya. Uh, lewat dari PEB. Kalau PEB ada, ada yang nyari kepala sama kabur ini ya. nyeri hmm. ulu hati, ya. Betul, sip. 31 ya, kita lanjut ya. Tiara, ya. penanganan penanganan apa yang paling tepat JNU ya 31 tahun G1 0 keluhan perdarahan dari kemaluan dengan sedikit jaringan PAN sudah terlambat haid selama dua bulan dari pemisahan fisik didapatkan OUE terbuka jadi komplit ini pemberian antibiotik dan ob... yaudah ini perdara dan... perdarahan tapi belum jelas ya, eh? masih atau tidak. Nah, itu. Dan jaringannya, katanya masih sedikit. Jadi, kita asumsikan kalau masih sedikit, belum lengkap. Gitu. Jadi, itulah tadi yang aku tadi tadi. Ya. Jadi, ini abortus apa, ka? Abortus Kalau OUE terbuka, OUE terbuka berarti masih kemungkinan antara si complete dan juga imminent. Benar -benar. Cuman, kalau imminent itu baru bercak bercak darah biasanya itu. Okay. Kalau bercak bercak darah, nah itulah. Jadi ini sih antara si iminen dan komplit. Ya? Kalau kasus ini, kalau OUE OUE tertutup. Oh, sorry sorry, kakak ulangi ya. OUE tertutup, dia komplit komplit atau iminen. Nah ini yang kasusnya. Kalau dia ter, ter, terbuka, berarti dia antara incipient atau incomplet. Ya. Nah, cuman bedanya kalau incipient, darahnya yang lagi deras. Ya, kan. Jaringannya belum ada. Kalau si incomplete sudah mulai ada jaringan. Nah, tuh, ya. Dan perdarahannya memang masih... Tentunya masih berlangsung. Jadi kita bayangkan bahwa darah itu duluan gitu kan? Darah darah duluan. Dan istilahnya pembuka dan penutupnya. Ya? Nah, itulah jadi biar jaringannya bersih. Kita pilih yang kuretasun. Hasil, kuretasun sini. Ya? Lanjut deh 302. Ya. Uh, suci lagi gitu. dong. Sebuah wanita berusia delapan tahun mengalami perdarahan perpaginam sejak satu minggu lalu, tidak mengalami head sejak empat bulan ini, mual dan muntah hebat tes positif tekan darah sembilan puluh enam 100 suhu apybris, fundus fundus uteri terletak antara umbilikus dan proses podius, diagnosis yang paling tepat adalah kemungkinan mola. Ini kehamilan positif nah. Kan? ada perdarahan fundus di umbilikus. Jadi maksudnya melebihi ya. TFU-nya kan. Maksudnya kehamilan 16 minggu baru 4 bulan tapi TFU aja 7 bulan. Nah itu. Ya mulai da tidak keganasan nih kan keganasannya kan. Itulah jadi ukuran jauh lebih besar. Ya? ya itu sebenarnya ini memang dikasihnya bagus ini ya pilih ada perdarahan antifartum ya. tapi abortus incomplete itu tadi, incomplete berarti OUE masih terbuka kan itu ya, biasanya keywordnya hipermasis hiper uh, bukan perdarahan sih, muntah-muntah itu kan blighted ovum kosong, biasanya karena gangguan kromosom pada sperma kan dia sudah... Tidak ada DJJ tapi tidak ketahuan ya temen, biasanya. Nah. Tiga, tiga, tiga. Uh, Fawas, cuman. kan biasanya. Oke. Hanya r Ini akan apa yang dilakukan adalah hanya R34 dan di bawah kemudian dijumpai positif pet terakhir 6 minggu yang lalu pada 4 bulan. darah 60 Nah di 100 RR 18 pemegang fisik dijumpai masa di supra publik pendarahan perpaginam positif berwarna merah kecoklatan, serviks dilatasi, rahung Douglas menonjol dan nyeri kuyung serviks positif. Iya ini berarti kemungkinan kami L topik ya, ya. nanya Lihat dari tensi 80 60 dan dari soalnya ini ada ini baru nyeri ya. Nah. Baru nyeri. Jadi itulah. Tapi lah ada gejala shop Nah, kemungkinan dia sudah terganggu. KET. KET jadi ya kita buka ya. Dia tapi itulah koreksi dari definitifnya si salpingektomi ini karena untuk salping salping kan tumbalnya ini karena topik terganggu nih nah dia tapi untuk RL nih menormalkan tensi dulu karena dia kalau masih shock kita loading ini kan harus general anestesi ya nah itu kardiovaskulernya hipopalemik itu nyata kan bahaya itu ya intraoperatif ya bisa meningkatkan morbilitas kan? Jadi kita pake cairan dulu, baru konsul Oka. Ya. Stabilisasi dulu. Ini asum 12 ya. Recto uterin. Oke, okay. next ya. Uh, Hafiz ya. Diagnosisnya adalah Nyonyawe 22 tahun jadi impalut. Hebat, sop. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/60 tadi nah, teraba lemah palpasi abdomen tegang wanita tersebut a uh, minus selama 2 tahun 2 bulan sebelumnya nah, nah, di berat nyeri hebat di shop teraba lemah palpasi abdomen ini sudah shock, ini betul nih ya. tensinya nurun, nadi lemah kan tegang ini, ini ya ini gak jelas ini abdomen tegang betul memang ke peritoneum eh ya. keyword untuk peritoneum oh ini yang menambah ini Amenore Amenore tidak ya tidak mens nah berarti keyword untuk sebenarnya ini pregnancy testnya positif kan hcg nya tuh kan lah hamil ini kemungkinan DD nya sih sebenarnya ada DD nya hamil nah biasanya kalau sebenarnya hamil dengan yang adanya shock ini, itulah sudah pecah KIT tadi. Ini, ya, ektopik terganggu. Ya. Nah, kalau kehamilan, ektopik terganggu. Ini, hati-hati. Ini tadi kan lokasinya di tuba, kan Nah, kita memang kalau secara anatomi, nah, balik ke anatomi lagi, ya. Nah, kalau... Ini kan ovarium. Ovarium menghasilkan ovum, berjalan ovum itu kan dari oviduk. Ini tuba kan. Nah, ini tuba. Nah, yang normal sperma masuk fertilisasi di tuba, tapi dia bergerak lagi zigot nempel di sini. Ini yang normal. Endometrium kan. Nah, ini implantasi yang normal. Nah, kalau yang si ini tadi itulah di tuba tadi kan. Nah, di sini besar besar besar pecah dia jadi ya. Dia adalah ruptur tuba ya. Nah itu ya. mulai lain dari KIT ya. Oke itu. Pecah ya tubanya. Oke. Next ya. 35. Uh, Poppy coba. diagnosis pada pasien ini adalah Nyonya 25 tahun, belum menikah, telah haid 10 trad haid 10 minggu, plano positif, mengalami perdarahan vagina per sudah 2 minggu. Satu minggu sebelumnya pasien kedukun bayi dan diberikan ramuan untuk minum dan dimasukkan ke vagina. Beberapa hari ini perdarahan semakin banyak dan berbau tidak enak disertai badan panas. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 90/70, nadinya tinggi. Uh, suhunya demam, 39 sembilan Celcius Celsius, Fluksus positif, bau positif, AW terbuka, teraba jaringan, TU delapan sampai sepuluh minggu, abortus septic. Hai, Kak, ya, udah, ininya dari ini ya, infeksinya ini, tadi, tugasnya ya, tuh susah. Hai, hai, Nah, ini okay, diagnosis yang, paling, diagnosis yang paling tepat adalah Nyonya T 35 tahun datang keluhan perdarahan flek sudah 5 hari. Pasien G2 P1 A0 12 minggu. Sudah, lima, perdarahan sudah 5 hari, 12 minggu. Sekarang pasien lemas, pemisahan fisik, tekanan darahnya terus 20 Nah, di 84 RR18, S-nya 37. Dari pemeriksaan dalam dapatkan tidak ada pembukaan. Tanda headway positif diagnosis. Nah, eh uh, Kalau keywordnya tadi kata kakak Ian, kalau nak biar mudah, dari bekerasi, bukaan, eh. nah, bukaan sama sebenarnya keyword-nya dari jaringan. Kalau bukaan belum ada, itu antara iminan yang maksudnya tertutup, serviks masih tertutup. Kalau ada iminan itu sudah lengkap. Ada nah, tengah-tengahnya positif. Nah, kalau jaringan sudah ada itu di insipien sama jadi eh, komplit sama di incomplete. Ya. Nah, kalau si insipien belum ada jaringan gasnya ya. Oke kita coba ini ya, analisis dari soal tidak ada pembukaan berarti kemungkinan antara iminen sama komplet kan. Nah terus kita lihat lagi e, jaringan belum belum jelas. Ya? Oke kalau belum jelas kita anggap jaringan belum ada. Nah jadi yang dapat dua centengan nah iminens Ya. Yeah. Nah, kayak itu sih, ya. Yeah. Nah, betul kan? Oke, okay. ya, yeah, jadi kita pakai kabel ini Yang biar lebih simpel, ya. Yeah. Lalu untuk abortus, ya. Oke, ya. Nah, lihat deh kebiruan karena ada kongesti, aliran darah ya, meningkat di awal kehamilan 6 sampai 8 minggu. Nah, Oke, okay. 37, ya. Yeah. Uh, suci lagi Dok. Data laksana yang tepat adalah Nyonya E 27 tahun datang dengan keluhan perdarahan dari kemaluan dua bulan tidak head disertai dengan keluhan nyeri perut ringan. Dari pemeriksaan fisik dapatkan darah keluar dari ostium uteri eksternum, ostium belum membuka, uterus membesar sesuai usia kehamilan. Tata laksana yang tepat adalah itu tadi oh, belum buka ya, belum buka berarti antara iminan sama nggak komplit kan nah, tapi dia ngomong udah jadi kan belum ini darah keluar membesar sih kamilan ini perdarahan nyari perut ringan katanya nah kayaknya baru baru darah sih ya. kalau baru darah berarti belum ada jaringan nih maksudnya tuh ya okay. nah itu sih dugaan kita ya baru tapi tidak ada jaringan nah itulah dia pertahankan ya maksudnya tuh ya. ini progesteron ya hormon jadi kalau nah biar tidak bingung pro pro artinya dukung gestron sebenarnya kata dasarnya gestasi gestasi artinya kehamilan itu sih ya belajar kalau dari ceweknya kita lanjut deh tiga puluh delapan juga Kedengaran, Paus? Ya, Oh ya, lanjutlah, bacalah. Diagnosis yang tepat adalah banyak F datang ke dokter dengan keluhan pendarahan parvaginan yang dipicu oleh hubungan seksual. Pendarahan keluar bergumpal-gumpal. Pasien mengaku telah lambatnya 3 bulan pada pemeriksaan dalam. Berapa persidur tertutup? HCG positif pada pemeriksaan WSG tidak tampak intensasional abortus komplit. Ya ini antara kalimunan, tidak katit tapi kan dipilihan kan, ya lengkap ya sudah. Tidak tampak gestasional sek, artinya keluarga lo gumpalan-gumpalannya tadi ya. Oke. Aisyah, timbas eh, minum. Ya, maksudnya entah pada mereka terus di atas adalah hanya di 23 tahun mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir. Sebenarnya pasien mengeluh keluar refleks dari jalan lahir sejak satu hari yang lalu. Pasien merasa hamil 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan sekarang, TMO sesuai dengan dugaan kehamilan. Pada pemeriksaan PT, flusus positif, ostium terbuka 2 cm. Abortus insipien yang terbuka, ya. Terbuka jaringannya sudah keluar belum? Baru flag ya? Ya siap. Iya e, benar. Oke lanjut 40 habis Pemeriksaan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah nyanyi 39 tahun. J berapa ini, kak? Ini berarti 44. Keseringan harus dicek. Mila minggu datang ke praktik dokter dengan keluhan keluar bercak darah dan perlu terasa mulut. pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah satu ratus dua puluh lima atau delapan puluh. Nadi seratus delapan per menit. Nafas dua puluh empat. Tinggi pondos. Utaranya setinggi pertengahan si pesisir umbilikal. Nada nih yang perlu dicek ini setinggi ini. Ya. Sympisis dan umbilikal berarti kemungkinan itu tadi 1216 tadi kan Kayaknya ini memang keganasan Magot standar USG, beta, hcg untuk follow up Kemungkinan keganasan dari placenta eh? Antara koryokarsinoma atau mola tadi eh? okay. 41 uh, Aisyah juga. Dimana ke biasanya terjadi masalah tersebut, penyakit 23 tahun datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir disertai lemah badan. Tekanan darah 180, nadi 100 RR20, suhu 36,5, kahun 12 menonjol, neri goyang porsiyo. Ampula. Deh. Ampula kalopi ya. ya. Nah, di sini ya. ampula tuh pangkala. Ya. Okay. Uh, Diakmasi yang tepat adalah pasien usia 34 minggu G5P4A0 datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir tanpa nyeri pada perut. Dokter mendiagnosis ibu dengan plasenta previa dan dilakukan SC. Saat tindakan diketahui implantasi plasenta sudah menembus lapisan miometrium hingga ke lapisan serus. Nah, Bagus. nih. Bagus. Ya, Preta. Oke. Inkreta. Inkreta in plasenta akreta, inkreta perkreta. Ya, dengin. Urutannya tuh. Nah. Kreta miometrium menempel we baru, ya. Kalau in kereta in, berarti ke dalam, ya kan? bahasa Inggris. Dalamnya keywordnya, ya Kalau per kereta sudah sampai serosal, ya. karena yang normal plasenta itu mestinya endometrium kan, ya. di atas miometrium. Ya. Ya. Tiara ya, empat puluh tiga. Apakah diagnosis yang paling sesuai? Seorang wanita 34 tahun, G2P1A0, usia kami 38 minggu ke IGD, keluhan perdarahan per vaginam sejak 1 jam yang lalu. Pasien juga mengeluhnya di perut hebat. Sebenarnya perdarahan pasien merasakan kram perut yang berhenti mendadak saat perdarahan mulai. Anak pertama pasien dilahirkan secara SC atas indikasi CTG non-resourcing. Pada pemeriksaan tanda vital dapatkan eh, sudah shock, Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan luka bekas operasi horizontal di bawah umbilikus yang ditekan abdomen tanpa adanya kontraksi. Saya janin tidak teraba. Dijajah 80 kali. Apakah diagnosis yang paling sesuai usia kehamilan? Okay, luka, luka bekas ini Yo, jadi back, back, rahim, ya jadi robek dalam robek 44. Ya uh, kita coba Pap Awas, ya. yang tepat untuk pasien perempuan? usia 34 tahun, dia 33 tahun. Apabila minggu di bawah BGS. sekarang diberi 3 pendarahan aktif dan jalan lahir saya tidak dirasakan riwayat persalinan sebelumnya secara istri. Pemeriksaan tanda vital mendapatkan tekanan darah 120/80, suhu 36. Saya dapat seluruh teraba jelas bagian-bagian janin. Apakah terdeteksi status atau sana yang tepat? Oh, ini usia sudah aterum. Oke. Okay. Teraba bagian janin. Nah, ini kemungkinan ruptur tadi. Ruptur itu dia Ya setelah setelah di ini di SC yalah di strike ya jadi angkat angkat lagi dia dia tidak bisa ambil lagi jadi ya peranan di buang ya strike karena larobek ya 45, suci, ya empat puluh lima suci apakah penyebab perdarahan pada kasus di atas nyonya G datang ke UGD rumah sakit g 3 p 2 a umur kehamilan 32 minggu dan keluhan utama perdarahan banyak dari jalan lahir. Darah merah segar, tidak nyeri dan tidak disertai kontraksi uterus. TD 80/60, nadi 120 kali per menit. Apa penyebab perdarahan pada kasus? Placenta previa. Ya, ada perdarahan sebenarnya jernih ya. Nah, itu, tidak nyeri. Segar ya. Namanya previa totalis kalau solusiior ya item hematum ya. Nah, kalau lu tak rendah itu jangan lo low, low lying ya nah ini jadi sebenarnya kalau yang si low lying ini dia memang tidak menutup OUE ini OUI ya yang si plasentanya beda dengan kalau kayak parsial parsial sudah kena nih OUI nya ya komplit. Komplet malahan kanan kirinya dia ini ya. simetris, Nah kalau marginal, marginal dia perbatasannya, istilahnya timbissnya lah di pinggir dari si OUI-nya, Hampir nak masuk ya. margin, margin tuh batas sebenarnya. Kalau lo lain sebenarnya kayak normal, ya. nah tapi kan kalau normal kan difundusin yang di atas kan. Nah itulah jadi dia agak lebih ke bawah dari normal itulah ya dia namanya dari letak rendah ya. jadi dia sebenarnya kalau letak rendah ini secara logika kalau dia ada di OUI pasti ada darah segar sebenarnya tuh kecuali ya kalau dia uh, ada robek atau ini kan ada masalah lah nucangnya tuh ya itu ya Oke, ini kalau 46 ini nah ini tadi ya, beda solusi tadi ya nyari perut hebat hitaman, cuman gede-gede dari si previa tadi nih 46 ya mau kita percepat baik nih nah kalau 47 stifat ini nah setelah laksananya 80 perpalpasi kan sandar menurun ya tanpa ada masa. jadi koreksi ininya dari tensinya ini tadi kristaloid deh. Nah ini, kalau ini belum ya, belum ada ini. kaserasi perineum, perineum robekan, ya kan? Sampai otot, otot perineum. Nah kakak kak new meeting Pak ya biar kita ada training ya kalian baru. Kita baca soalnya, Mbak.